Kucing Cornish Rex adalah salah satu ras kucing yang unik dan menarik perhatian karena bulu mereka yang lembut dan bergelombang seperti bulu domba. Selain itu, ras kucing ini juga memiliki karakteristik fisik yang unik seperti telinga besar dan mata bulat yang besar. Namun, meskipun terlihat seperti kucing yang rapuh dan lemah, Cornish Rex sebenarnya adalah kucing yang kuat dan sehat. Asal usul kucing Cornish Rex. Ras kucing Cornish Rex berasal dari Cornwall, Inggris pada tahun 1950-an. Kucing ini awalnya ditemukan di sebuah peternakan di Bodmin Moor, Cornwall, ketika seorang peternak melihat seekor kucing dengan bulu bergelombang yang tidak biasa. Kucing itu kemudian diselamatkan dan dikembangbiakan dengan kucing ras British Shorthair dan Siamese untuk mempertahankan sifat bulunya yang unik. Setelah melalui banyak percobaan dan seleksi, akhirnya ditemukan ras Cornish Rex yang stabil. Karakteristik fisik kucing Cornish Rex, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Cornish Rex memiliki bulu yang unik. Bulu mereka sangat lembut dan bergelombang, dan terlihat seperti bulu domba. Selain itu, Cornish Rex juga memiliki telinga besar yang berbentuk segitiga dan mata yang besar dan bulat. Kucing ini memiliki tubuh yang ramping dan lincah dengan kaki yang panjang dan elegan. Karakteristik kepribadian kucing Cornish Rex: Kucing Cornish Rex dikenal sebagai kucing yang cerdas, aktif dan sosial. Mereka sangat senang bermain dan suka mengikuti pemiliknya dimanapun mereka pergi. Kornis Rex juga sangat penasaran dan selalu ingin tahu tentang segala hal yang terjadi di sekitarnya. Mereka tidak suka kesepian dan akan merasa senang jika dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai. Perawatan Kucing Cornish Rex Kucing Cornish Rex membutuhkan perawatan yang sedikit lebih intensif daripada ras kucing lainnya. Bulu mereka membutuhkan perawatan khusus agar tetap lembut dan berkilau. Anda perlu merawat bulunya dengan rajin dan menggunakan sampo dan kondisioner yang tepat. Selain itu, Cornish Rex juga membutuhkan perawatan gigi yang teratur dan harus diberikan makanan yang tepat agar tetap sehat dan kuat. Kesimpulan, kucing Cornish Rex adalah salah satu ras kucing yang unik dan menarik perhatian karena bulu mereka yang lembut dan bergelombang seperti bulu domba. Meskipun terlihat seperti kucing yang rapuh dan lemah, Cornish Rex sebenarnya adalah kucing yang kuat dan sehat. Mereka cerdas, aktif, dan sosial, dan membutuhkan perawatan khusus agar tetap sehat dan bahagia. Jika Anda mencari kucing yang unik dan menarik perhatian, maka kucing Cornish Rex mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Meskipun Cornish Rex adalah kucing yang cerdas dan aktif, mereka tidak terlalu vokal. Mereka cenderung lebih diam daripada beberapa ras kucing lainnya dan suara yang mereka keluarkan biasanya sangat lembut dan halus. Meskipun begitu, mereka bisa sangat ramah dan mengikuti pemiliknya dimanapun mereka pergi. Satu hal lagi yang membuat Cornish Rex sangat unik adalah kemampuan mereka untuk melompat tinggi dan berlari cepat. Mereka sangat lincah dan gesit, dan suka bermain dengan mainan yang memungkinkan mereka untuk berlari dan melompat. Kucing ini juga sangat bersahabat dengan anak-anak, dan sering menjadi teman bermain yang baik untuk mereka. Satu hal yang perlu diperhatikan jika Anda memutuskan untuk memelihara kucing Cornish Rex adalah bahwa mereka bisa sangat sensitif terhadap cuaca dingin. Karena bulu mereka yang lembut, mereka tidak bisa menahan dingin dengan baik, jadi pastikan untuk memberikan tempat yang hangat dan nyaman untuk mereka beristirahat jika cuaca terlalu dingin. Dalam hal kesehatan, Cornish Rex adalah kucing yang relatif sehat dan jarang mengalami masalah kesehatan yang serius. Namun, mereka bisa rentan terhadap beberapa masalah kesehatan tertentu, seperti masalah ginjal dan masalah gigi. Oleh karena itu, pastikan untuk memberikan makanan yang sehat dan berkualitas tinggi, serta menjaga kebersihan gigi dan memberikan perawatan gigi yang teratur. Secara keseluruhan, Cornish Rex adalah ras kucing yang unik, cerdas, dan aktif yang bisa menjadi teman yang luar biasa untuk keluarga apapun. Dengan perawatan yang tepat dan perhatian yang cukup, Kucing ini akan menjadi teman yang setia dan penuh kasih sayang bagi pemiliknya.